untuk menjadi apa-apa tuh bukan karena uang loh gitu. untuk menjadi apa-apa tuh kamu mesti mencoba kuasai ilmu kalau kamu berusaha ternyata kamu dapat ilmunya gitu kan manakala kamu dapat ilmunya kamu bisa memberikan eh, kamu dapat banyak hal gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Zaki Zulfikar Di acara Mari Berkenalan Kalau belum kenal, jangan menghakimi nah, Di episode kali ini Kita e, Berkunjung, kita bertamu Ke ke rumah Yang isinya itu Benar-benar orang-orang di dalam rumah Itu gak tahu ya, e, kayaknya keuntukan Atau apa, tapi dari musik Dari kepala keluarganya Dari penanggung <tuh> ke kepala keluarganya anak-anaknya pun meneruskan di bidang musik. Nah sekarang kita berkesempatan ngobrol dengan ibu negara di rumah ini, ibu negara Sini. yang punya kekuasaan penuh biasanya ibu-ibu ibu negara eh, yang di bidang musik. Kita langsung saud aja ini dia berita. Nah, Assalamualaikum. Assalamualaikum Alhamdulillah kita juga ngejalanin ini. Eh, Alhamdulillah Jackie juga udah vaksin bu yang kedua. <laughs> Bismillah. Oh, Bismillah. Dengan keadaan yang kayak gini mm -hmm. ya Terima kasih banyak uh, Udah diterima di sini Karena uh, Program Mari Berkenalan ini bener pengen memperlihatkan ke teman-teman Yang nonton itu bahwa Ada tokohnya Yang bergerak di bidang yang mungkin Kita pun gak nget Emang bergerak di bidang itu menguntungkan gak sih ya, Banyak pertanyaan <laughs> kayak gitu ya Karena untuk anak muda dan Kayak saya saya anak muda <gak> karena untuk anak muda itu mau melakukan sesuatu hal itu yang ada profitnya enggak uh -huh. ada cuannya enggak biasanya kan orang-orang berpikir seperti itu dulu ya nah sekarang janji kitanya bidang musik ibu di musik itu uh, di bidang apanya sih ah oh, ya uh, saya apa ya di bidang musik kok bukan bukan musik saja gitu jadi kalau bidang saya itu sebenarnya pendidikan musik jadi ya ada pendidikan ya ada musik gitu kalau ditanya musik apa macam-macam <laughs> cuma saya eh, sekarang atau katakanlah mulai sembilan puluh ya secara tidak sengaja itu Uh, mulai ikut riset tentang musik tradisional mm -hmm. nah dari situ uh, terus juga baru sadar betapa berharganya gitu, kekayaan musik tradisional sehingga tapi saya nggak punya latar belakang bagus tentang itu gitu. saat itu saya sudah jadi dosen dan uh, langsung ikut riset bersama teman-teman uh, yang melalui Ford Foundation waktu itu jadi gabung sama teman-teman dari ISBI juga, dari etnomusikolog juga, lalu oleh Pak Endo Suwanda hmm. itu salah satu tokoh juga yang mungkin katakanlah salah satu yang menyebabkan saya jadi... terjebak, terjebak di, jalan yang benar, <laughs> di jalan yang benar, terjebak di jalan yang benar dengan profesor di Temak waktu itu sebagai apa dosen tamu di UPI di Ukip Bandung dulu masih namanya dari ISBI pun masih isi ISBI itu masih asti. Oh, asti asti uh, uh, masih kalau asti kalau isi Jogja ya? asti STST sekarang, yalu, jadi ISB. sekarang jadi ISBI sekarang <guluh> jadi ISBI jadi terus uh, diajak satu ikut model gini bikin Bagaimana bikin siaran radio waktu itu, hmm. jadi kita ng ngeliput untuk siaran radio musik etnik. Waktu itu dengan ada Pak Philips Philip Sempowski juga waktu itu dari Ford Foundation, jadi saya itu pelatihannya itu betul-betul luar biasa karena aku nggak kenal siapapun di situ, tiba-tiba kita masuk di workshop itu uh, untuk produksi gitu. Jadi kerjasama betul-betul saya. Mungkin yang pendidik musiknya itu cuma dua orang kalau nggak salah, yang lainnya tuh orang-orang etno, terus orang-orang radio. Nah dari radio itu dari radio Mara, Teh uh -uh. uh -uh. yeah. <laughs> uh, Ibai waktu itu, itu juga nggak terlalu kena sebenarnya waktu itu sama Teh Ibai. Jadi uh, saya dibukakan di situ tuh, ya Indonesia tuh dari cerita mereka, aku kuper ya sama Indonesia aja gitu. <laughs> Cerita yang di Dayak masih ada bunuh-bunuhan beneran itu teh. Indonesia? Iya, beneran. 97 itu. Eh, uh, itu 90. Iya, sekitar itu kayaknya. <laughs> 959. Tapi masih banyak uh, perang adat dan lain-lain kalau nggak salah tahun-tahun segitu. Itu tuh bikin saya kaget oh, gitu ya. Terus kan yang kita difasilitasinya sama orang-orang dari Radio France Internationale ya. Itu ah, Pak Zerom, Zerom siapa? Lupa namanya Pak Zerom aja. Nah, di situ orang-orang Perancis ya nggak Jadi oh, orang Perancisnya polite gitu. <laughs> <laughs> <laughs> Karena uh, ya saya tuh udah kuliah, oh belum, belum saya belum kuliah di Amerika. Saya S2-nya kan kajian Amerika juga ya. Jadi sebelum itu tuh uh, udah kenal dengan teman-teman di sana, di apa pelatihan siaran musik etnik. Juga dengan Mas uh, siapa udah meninggal di Surabaya, Radio Suara-Suara Baya dulu, kita oh. sama di sana. Errol, Errol Jonathan ya, hmm. Mas Errol Jonathan. Di belajar merekam, ah saya mampu banget, nggak tahu apa-apa. Zaman itu, media itu belum secanggih sekarang dan sebanyak sekarang mungkin ini bulan mm -mm. ya? Jadi menarik ya gimana caranya kita mengemas musik tradisi itu supaya menarik lewat siaran radio gitu ada aja yang bikin cerita gitu lucu-lucu misalnya cerita uh, main apa kita cuma mau alat-alat musik gamelan Banyuwangi gitu mm. tapi teman-teman yang timnya gabung sama kita tuh uh, kemudian mengembangkannya menjadi pura-puranya nih ada uh, suami istri baru gitu lah. Di awalnya sebelum suami istri pak jatuh cintanya gadis yang nonton dengan salah satu pemain apa sih kendang apa goong gitu hmm. dari grup itu kemudian ribut ya jadi suaminya teh suruh tidur di luar lah kayak hmm. itu itu zaman itu emang lagi kalau yang Jaket tahu karena uh, zaman itu lagi rame banget sandiwara radio oh, mungkin, kayak, mungkin gitu ya, ya. Ya, mungkin. kayak gitu ya kayak gitu Oke saya tuh sebenarnya nggak ngerti radio banget itu ya, cuman karena waktu itu kami ada riset dengan post Foundation itu terus menjelang itu Pak Endo ngajak mau gitu ke hutan ini, boleh boleh boleh Pak Endo mau ikut saya dan itu pelajaran berharga uh, yang juga me me apa ya? membentuk ibu sekarang. Yes, jadi dari dari riset itu kita berjalannya sih lama ya tapi saya baru nggak gitu ya oh iya ya merekam itu kayak gini-gini mencatat hasil rekaman baru jam ribut dulu gitu masa sih oh, orang wawancara harus sedetail itu gitu saya ribut sama kang denny dari isbi dia pernah direktur isbi kayaknya pak <tid> <little, little tid> sebelum <tid> jadi direktur pernah diajak ribut diajak uh, <tid> berdiskusi apa ibu ya iya saya bilang maksud sih? Oh, hasil wawancara aja harus begini gitu, sampai eh -e -e -e nya juga ditulis, atuh lo dilat gitu ya. Kalau <tositional> nah, di situ kami diskusi lah, diskusi keras. Tapi ya, kemudian dari situ lah kemudian, oh iya cara pandang yang berbeda pasti punya argumen yang logis juga ternyata. Dan kemudian memang kita bisa memilih gitu ya dengan tentu juga dengan sebuah argumen pokoknya kita harus bisa bertanggung jawab terhadap data yang kita sampaikan ke publik gitu. dan berarti kita tarik ke belakang dari sebelum itu Men... kenapa sih tertarik walaupun ini di bidang musik yang bukan sebagai musisi uh -uh. ya, ibu itu kan lebih ke pendidikannya uh -uh. kenapa sih bisa tertarik ke bidang musik ini awalnya? oh iya, dulu waktu kecil itu saya suka lihat di koran ya di koran pada ada iklan kan tuh <laughs> mm. ada iklan har hemen, gitu ya Laurie organ mm -hmm. ya. kali bagus suaranya gitu karena ayah saya suka beli, belikan tuh mulai dari piano yang tinta-tintung dari kayu mm -hmm. gitu, kan? <laughs> terus yang dari listrik mulai agak besar gitu terus pengen kayaknya bagus sekali ya. Terus waktu itu memang suka ada sih di TV juga ya, iklannya gitu. Kayaknya bagus, gitu bisa main musik rame, itu cuma pakai satu alat kan. Nah, sampai satu saat ayah saya memang memberi kesempatan saya belajar itu dan belum punya alat waktu itu. Jadi waktu belajar pertama organ kita sebutnya, kalau sekarang disebutnya elektron ya, elektron. karena pakai bass itu. Lalu pertama saya belajar organ, lalu senang terus waktu mau kuliah ada pilihan kan saya pengen masuk ke jurusan matematika UI waktu itu oh, <laughs> karena emang wow. saya nilai matematikanya bagus terus gitu-gitu yang masuk ke matematika UI dulu ada beberapa pilihan perguruan tinggi ya lalu oh. uh, lupa saya pokoknya ingatnya ke UI aja nggak diterima kan Rintis 4 itu tuh ke ikip-ikip zaman dulu ya. Hmm. saya ambilnya bahasa Inggris sama musik karena saya udah rest, gitu. udah rest organ. Nah, lalu nantilah apa? Uh, ternyata nggak ada yang diterima kan? yang diterimanya hanya di pendidikan prod musik ikip Jakarta. Lalu pada satu tahun kuliah, hampir satu tahun tuh ayah saya tanya mau ujian lagi nggak? mau masuk lagi nggak ke UI? apa kemana? Hmm. kakak kamu saya di Bandung gitu. Enggak, aku udah seneng, jadi ada dunia baru yang saya rasakan waktu kuliah di pendidikan musik IKIP Jakarta itu ada beda aja gitu, saya seneng, ternyata belajar musik itu menyenangkan buat saya, jadi saya nggak mau pindah, beliin piano jadi asalnya cuman pilihan kedua malah udah nyaman di kuliahnya, karena Uh, entah bener atau enggak jadi pernah kuliah di bidang seni oh, uh. dan bener gak sih Bu kita itu nyaman karena di ruang lingkup yang orangnya sama-sama kayak kita, sebenarnya uh. kalau ngajarnya sama-sama aja, ya maksudnya standar uh. kuliah ya sama kayak di kampus lain, cuman kita tuh ngerasa, oh ini tempat kita, gitu oh, karena uh. kita punya kesukaan yang sama gitu di seni, uh. bener sih kayak gitu uh. gimana ceritanya, agak panjang apa-apa, oh. panjang jadi, eh, saya itu sebenarnya waktu baru-baru masuk sih merasa, "Ah, eh, aku teh apalah gitu." Butiran debu, ya. <laughs> <Boy. laughs> temen saya tuh oh, dia main pianonya jago. Terus, kalau di kelas sama dosen saya tuh, dites kan yang gak pernah saya alami tuh, dites kayak gini: "Ting tong, ikutin, nah ikutin." Terus udah gitu. Ini jaraknya apa nih ter sekon itu nebak, nebak jarak nada itu, hmm. terus irama gitu itu tulis itu itu teh sama sekali nggak pernah aku alamin kan gitu ya selama saya masih uh, les-les musik itu saya gak alami itu terus aduh aku aku apa sudah gitu belum lagi saya kan anak pegawai negeri taunya itu kalau punya mobil juga mobilnya plat merah ya saya gitu ini teman-teman saya pada aduh cantik-cantik, pakai mobil, bawa mobil sendiri, aku teh apa sih gitu ya gitu. tapi mungkin dari proses les itu saya sudah diperkenalkan oleh ayah saya masuk dunia yang mungkin teman-temannya orang-orang have gitu ya tapi saya bukan apa-apa gitu. nah itu melatih juga hmm, untuk menjadi apa-apa teh bukan karena uang loh gitu untuk menjadi apa-apa tuh kamu mesti mencoba puasai ilmu Nah, jadi kalau ada teman yang pinter dan kaya, itu justru memotivasi saya, lu enggak kaya tapi lu harus pinter, hmm. <laughs> usaha dari iya. situ <laughs> Dan kalau misalnya emang dulu bicara, mungkin di bidang musik itu kan ya berat juga, ibu bilang ada teman yang jago misalnya pianonya sampai nembak hmm. nada kayak gitu, udah bisa, udah hmm. itu ditambah lagi wah itu mah kasarnya, kita jangan ingin itu tiba-tiba ada temen hmm. lagi yang agak bego tapi ada mobilnya gede maksudnya <laughs> mau, mau punya kehidupan yang mewah uh -huh. tapi ibu sadar tentang ada satu bidang uh -huh. di Masih musik ya. uh -huh. yang gak usah jadi player tapi uh -huh. ada yang bidang yang bener-bener ini fungsinya sangat uh, apa ya kalau gak jadi bilang urgent banget ya uh -huh. dunia pendidikan di seni itu benar-benar urgent dan jarang ada yang mau menyentuhnya, karena nggak keren, mm -hmm. karena nggak bisa tampil depan layar. Mm -hmm. Benar nggak sih? Ya, kenapa Ibu bisa memikirkan untuk fokus, oh saya bakal dengan fokus di bidang keilmuannya? Ada satu kesempatan, saya ikut organisasi mahasiswa itu, PSM ya, Paduan Suara Mahasiswa, ikut Jakarta dulu. Nah, awalnya ya seneng aja sih sebenarnya nyanyi rame-rame gitu. terus kalau ngelihat kakak-kakak tuh oh nggak ya musik tuh digarap itu misalnya dulu lah ada lagu namanya dirimu satu kita mau ikut festival karyanya melihat Taurok ya nah apa nah kebetulan lagu itu tuh yang ciptain Tarida Dau Taurok Tari Dau tuh pas Guru les, perguruan saya gitu. Jadi saya punya apresiasi sendiri mungkinnya ke kakek itu. Oh itu kan karenanya guru gue gitu. Lama ah, dulu tuh ya. <script> <Yelipis>. Nilai <santasifikasi> gitu. <gap> nah, saya. Tapi gitu melihat kakak-kakak kelas itu kerja. Oh aku baru ngeh gitu. Jadi setiap syair itu mesti gimana ya? Oh dibilang dirimu kurindu. Ya, apakah gitu atau dirimu ngurindu ngurindu bu. nah itu mau dibikin ku seru Benar -benar kita mau rame-rame atau mau dibikin liris atau mau apa tuh debat gitu mereka tuh ini ini maksudnya gini loh, ini maksudnya gitu kita giniin loh, kita gituin loh. ini suaranya siapa lho Sopo, Sopran apa Arto wah asik gitu buat saya tuh itu pengalaman batin yang uh, menarik gitu ya terus udah gitu uh, saya dikasih kesempatan jadi diri scam. saya disuruh pimpin ah kamu yang pimpin aduh aku masih ilmunya gitu kan ya udahlah aku pimpin Indonesia raya kayak waktu di SD empat perempat kan gitu tangannya gini gitu. tapi udah gitu mereka tuh uh, ada yang bilang jangan gitu dong pasok pasti pimpinnya gitu wah gue kayak ditangkam <Cat fenomeno song> marnya kakak kelas terus Uh, ada kakak-kakaknya bilang gue nih kau kasih buku katanya baca." oh betulan tuh buku itu ku lalap nyaman <laughs> karena nafsu itu tadi tadi bilang masa lu udah musik kayak gitu kata kakak kelas tuh gitu. terus kita dikasih buku saya dikasih buku tiga masih saya simpannya sekarang terus saya baca banget terus kau oh, begini ya. oh, oh. itu buku uh, menjadi diri yang satu dua tiga terbitannya PML, Pusat musik Liturgi, gitu. Dari situ, saya tuh mengamalkan ilmu itu, ngajarin temen-temen di paduan suara. Terus, saya saya ngerasa manfaat, itu Oh, ternyata kamu tuh bisa ya ngajarin orang, gitu. Terus, orang itu seneng kamu ajarin. Ya, terus ada kesempatanlah saya jadi kehendak di beberapa acara, Dapat, dapat perhatian dari rektor gitu, ya ada suka duka juga sih, pernah nangis juga gara-gara di, di festival waktu itu saya udah pakai kerudung ya, disuruh pakai disuruh copot kerudung tapi saya nggak mau, terus akhirnya saya nggak jadi diri yang padahal saya udah dipersiapkan sama teman-teman itu untuk jadi diri yang hmm. gitu, itu saya nangis tapi Allah kasih jalan kali ya akhirnya nggak menang tuh paduan suaranya di, di bisa sambil ngelewat ke yang di, di gen bukan, <laughs> bukan, <laughs> gitu. <laughs> gitu. bukan saya sih. Bukan <laughs> saya sih. Enggak sih. Kayak sinetron gitu kelewat ke yang rombongan bukan <laughs> saya sih. Alhamdulillah ya itu pelajaran hidup ya. Yang itu tadi sih jadi mulai tertarik pada dunia pendidikan itu karena merasa kalau berbagi ilmu itu ternyata memberikan uh, apa kebahagiaan juga mana karena uh, uh, kalau orang yang kita berikan itu mendap merasa mendapat sesuatu, terus kita juga menyumbangkan sesuatu yang berharga buat banyak orang gitu. Dan orang yang itu juga menjadi sesuatu itu, uh -huh. oh, udah kebanggaan <laughs> banget ya. Walaupun yeah. kadang kita nggak disebut tapi, wah oh, dia pernah belajar ini loh ke kita. ya ngerasa bangga uh -huh. ada bangga yang itu uh -huh. kebahagiaan tersendiri. <laughs> yeah. Dari sana kepancing untuk senang ngajar atau ngedidik orang Iya, Ya, terus uh, mulai kan, ya karena aku udah masuk kata mungkin kan juga dapat ilmu-ilmu ya. Menurut saya, walaupun waktu itu sih nggak disadari ya, tanpa disadari, ya eh, mungkin memang ada ya hal-hal itu. Nah, saya masuk di apa, kursus keyboardnya kan terus, diteruskan waktu saya menjadi mahasiswa, nah di situ ternyata ada kesempatan menjadi guru elektron. Dan saya tes lulus uh, untuk ikut uh, itu program tahun pertama elektron teacher training course dua tahun saya ambil itu dan disitu situ ya kasih kesempatan juga mengajar dapat guru-guru orang Jepang uh, lalu uh, semakin kebuka juga oh kalau di kampus belajar perencanaan pembelajaran ternyata di Yamaha juga, aku harus bikin perencanaan pembelajaran detik per detik terus kemudian mempertimbangkan siswanya ini umur berapa lagunya, kenapa lagu ini yang dipakai diajarin metode-metode eh, gimana sih yeah. menghadapi siswa di situ makin kok oh, ada dunia yang menyenangkan <laughs> ngerti sih perjalanannya dan emang gak semudah itu Iya, sama yang paling susah itu sebenarnya tadi waktu itu waktu saya masuk di dunia musik, selalu saya merasa saya itu orang nggak nggak nggak setara sama teman-teman saya gitu. Waktu di elektron itu teman-teman saya orang-orang yang punya kalau nggak kalau anak-anak pengusaha, anak-anak pejabat gitu. Aku mah apa? <laughs> Tapi karena yang Jackie sadari, kalau misalnya kita semakin cepat sadar tentang kekurangan kita, Iya kita bakal tahu, kita bakal mencari tahu. Iya. Oke oh, sebenarnya kita bisa ngambil kelebihan di bidang yang lain. Iya betul. Kadang -kadang kita gengsi mengakui betul, kekurangan kita. Apa. Betul betul. Nah, jadi itu menemukan bahwa kalau kamu mau dihargai orang, apa kamu harus punya ilmu. Itu dulu yang saya pegang sampai dan kemudian juga waktu SMA kan sempat ibu udah nggak ada, dan itu oh, sebenarnya udah kepegang sih yang bahwa harus punya ilmu itu dari waktu mama. mami saya udah nggak ada itu, itu artinya ada pengalaman ternyata kalau kamu berusaha ternyata kamu dapat ilmunya gitu kan karena kalau kamu dapat ilmunya kamu bisa memberikan ini ya, kamu dapat banyak hal gitu, ya banyak malah di... makin seneng, makin seneng. Dan jadilah yang seperti sekarang. Alhamdulillah. Yang sekarang yang terjadi udah terjebak di jalan yang benar ini. <laughs> jadi sedikit uh, cari tahu tentang ibu, uh, ya sampai ya Alhamdulillah kuliahnya banyak banget. <laughs> <laughs> yang jadi bertanya, banyak penelitian-penelitian ibu, yang ngangkat, ya itu, selain ibu ngomong ibu punya karakter di musik-musik etnik atau musik-musik kebudayaan kenapa sih banyak banget penelitian ibu tentang keroncong? oh, keroncong itu sebenarnya baru sih, nggak lama ya saya baru mulai 4 tahun yang lalu jujur tadinya aku juga bukan penikmat keroncong udah tau keloncong sih dari dari dari zaman dulu waktu sundari Sukoco masih jadi teman-teman kita di kampus ya kebetulan beliau satu kampus sama saya adalah Buk di kelas. Sundari so, Sukoco oh beliau itu dulu kuliahnya di IKIP Jakarta program diploma saya uh, beda satu angkatan lah tapi uh, eh, sama-sama cuman beda program sorry hmm. saya di salah eh, satunya beliau di diploma Nah karena ada kejuaraan kan, dia selain menang ya, jadinya taulah belain juga gitu kan ini tuh teman aku gitu. <laughs> Punya kebanggaan terus. Padahal nggak enggak akrab-akrab tuh sama Ibu Sundari ya, tapi <laughs> uh, karena satu kampus biasa kait rasa yeah. nasional kampus. Satu alamat. <laughs> satu alamat. <Satu> <laughs> gitu. ya, sering gitu. itu kan teman aku gitu. Nah, terus udah udah gitu empat tahun yang lalu itu di kampus sudah mulai ramai sebenarnya oleh bang Udo ya bang Udo tuh hari sepiasa ya teman kampus teman ya termasuk anak-anak uh, saya yang kuliah itu juga dididik oleh mereka dan udah dikenalin keroncong jadi keroncong di kampus tuh berkembang lalu ada program penelitian untuk riset unggulan ter uh, uh, ya yeah, unggulan lah unggulan perguruan tinggi mm. gitu nah saya melihat ini ada potensi di kampus uh, abang ini udah udah binain remaja untuk oh, katakanlah anak-anak kampus sampai sampai punya kekuatan buat saya melahirkan beberapa grup keroncok seperti tujuh putri mm -hmm. terus apa um, Umar Bakri, oh. Umar Bakri, terus udah beberapa angkatan itu Amerika, udah mereka sudah punya banyak grup dan selalu diajak mungkin udah empat kalian apa tiga kali itu diajak ke festival koncong di Solo tuh internasional koncon festival di UPT UPT itu eh, apa penelitian unggulan perguruan tinggi itu dilihat harus terkait dengan unggulannya perguruan tinggi itu saya melihat ini ini ada ada potensi nih eh sorry sebelumnya saya udah Sebelum pernyataan ini, tuh saya penelitian vokal sebenarnya. Iya, itu jadi baca ada uh -uh. uh, Ira ya, penelitian Etip tentang vokal, vokal uh -uh. peroncong, tentang uh -uh. baliknya ya kalau masalah judulnya. Bukan, uh, uh. jadi saya uh, jadi saya kan ngajar vokal, terus saya lihat punya pengalaman uh, ngajar vokal, mahasiswa yang aduh nggak masuk-masuk nih kalau dapetin register atas gitu, dia susah banget. Nah, lalu ada temennya yang bisa uh, ngehalilang -ngah lagu Sunda gitu ya, bikin ornamen-ornamen lagu Sunda, tolong contohin uh, dong kamu, gitu. Terus temennya kasih contoh, dia suruh ngikutin, gening tiasa gitu. Ini ada yang bagusnya nih, ya. <gutuh> ada yang bisa jadi bagus. Kok uh -uh. oh, bisa ya? Oh berarti ornamen ini punya uh, sesuatu, gitu. Nah terus kita ngelacak pakai, di keroncong tuh ada tuh ya keroncong ya. Nah, diteliti lah keroncong, diteliti beberapa sih uh, uh, tembang Jawa waktu itu juga, terus Melayu jadi ornamen-ornamen lagu Melayu terus uh, Sunda sama eh Sunda, tembang Jawa sama keroncong. Nah, saya yang konsentrasi di keroncong. Tadi nah, situ mulai lagi melihat uh, obrolan dengan Ibu Retno jadi keroncong itu kata saya mah lebih santun daripada eh, apa jenis lagu pop lainnya lah gitu ya populer lainnya itu menurut Ibu Retno terus itu kan tergimikir saya jadi mikir oh iya. jadi tadinya cuma ngulikin teknik vokal kaitannya dengan keroncong terus keroncong tuh te bisa dibawain <tuh> untuk beragam jadi anak-anak di Pontianak yang gaya melayu Pontianak tuh Aku kerjain <laughs> pakai model pendidikan vokal itu, pakai ornamen mereka berani juga gitu nyanyi keroncong lagu-lagu Melayu, tapi gaya keroncongin gitu atau gaya ornamennya masih gaya Melayu, tapi kita bikin irama keroncong. Nah, sampai anak-anak dari mana Dayak jadi adakan di Pontianak itu, dari suku Dayak ada yang... Melayu Jawa, ada yang Melayu, memang Melayu Macam-macam juga di sana gitu sukunya Mereka kasih respon sangat positif Terus aku tadinya takut loh Bu, buat nyanyiin lagu Keroncong Kayaknya susah banget, aku takut salah gitu Tapi terima kasih ya, ibu udah kenalin katanya Ternyata asik ya nyanyinya katanya gitu Nikmat terus kita waktu itu uh, ada nakal jadi ada tari zapin kan, naik. Hmm. Kebetulan awal dengan lainnya tuh pakai lagu uh, apa? Komandok semana raja, di Dela... luar. Kan? Oh. Lagi yang lebih lebih mudah. Soleram, soleram, so so lera. gitu ya. Tapi di hancur terus kita nari zapin gitu Anak-anak tuh jadi seneng banget gitu ya. Jadi ada eksperimen baru. Oh, ya maksudnya bereksperimen yeah. ya mau bereksperimen. Lalu uh, uh, uh. itu malah udah Jadi nggak ngajarin keroncongnya itu harus harus gini ya enggak gitu. Jadi kita dekati budayanya, kita nari nari, kita nyanyi nyanyi. Terus tiba tiba dirubah keroncong. Kita mau keroncongnya kalau gini gimana ya? Eh uh, mereka kita coba untuk dekati budaya pas sudah nyanyi mereka semua pada nangis pas kita mau pulang. Ibu uh, apa apa kayak bahasanya saya lupa pokoknya itunya. Jangan mm -hmm. jangan ragu-ragu balik lagi loh, suruh ke sini lagi, kita seneng mm -hmm. banget, gitu, ini, gitu. Kita jadi bisa nyanyi keroncong, mm -hmm. menyanyikan lagu, um, belajar kasih ornamen juga, lagu mm -hmm. Jawa. Jadinya kita nggak um, ngerasa, ide baru ngerasa sama kayak saya mungkin ikut uh, etnik itu ya. Iya. Oh ternyata hebatnya kalau jadi orang Indonesia, iya. gitu loh. Setelah pulang dari Kalimantan, malah teman-teman di sana benar-benar ngerasa dapat ilmu baru ya? Mm -hmm. Kita mainnya ke Kalimantan, ke Pontianak, juga ke Jogja gitu. Nah, di Jogja juga anak-anak kasih responnya, serupa lah ya, semua mm -hmm. mereka tuh sumpah. jadi karena itu saya alami, di Bandung juga baru sebenarnya saya mulai kenalin ke anak-anak itu, karena riset ini, artinya 2000 berapa ya, lupa aku, 15 itu. Itu saya kenalin uh, di kuliah vokal uh, keroncong sebelumnya nggak pernah kita tuh belajar keroncong gitu ya di mata kuliah vokal ya belajarnya ya yang ada di Eropa itulah gitu ya <laughs> yang berasa kalau bisa jadi keren kalau bisa jadi keren <laughs> ya yes. tapi jadi tadi lupa jadi ada satu pertanyaan sih yang jadi selalu tanyain ke narasumber uh, awalnya kenapa bisa yakin di bidang musik ini bidang ini bisa menjadi sumber kehidupan dan bisa jadi ya kehidupan ibu dan sumber kehidupan ibu karena itu sulit banget sih, ah. ya. ya. kalau saya sih, yakin uh, kalau saya itu nggak berpikir menjadi sumber kehidupannya tapi saya berpikirnya Ya aku udah dikasih jalan sama Allah di situ, terus mau nggak uh, memberi nilai gitu ya. Kalau saya um, genah, itu kan jadi ibadah. Namun mm -hmm. saya uh, tergenah, suka-suka uh, aja berarti beneran pecuma tuh. Buang waktu, buat tenaga pikiran, ngorbanin keluarga, kan perempuan beda ya. Iya harusnya nyeri lebih rumah, banyak anak-anak oh, apalagi dengan pengalaman hidup panjang. <laughs> kerasa gitu apa banyaknya kekurangan saya gitu ya. Jadi kalau kita udah keluar uh, untuk satu profesi sebagai lidik di sini ya dalam Iya, yang genah gitu. Itu itu di dalam diri saya percuma hidup itu kalau uh, dibuang-buang nggak bener gitu. Jadi bukan tapi bukan saya nggak berpikir penghasilan beneran waktu itu tuh ya ada sih halnya tapi ya nggak bukan gak, jadi yang utama karena itu dikasih sama Tuhan hmm. hari besok pernah saya misalnya uang sih itu nggak 5 ribu anak saya tuh teman <laughs> hmm? dia hmm. mesti 3 bulan apa berapa bulan tiba-tiba step gimana oh. terus tiba-tiba ini apa pembantu saya Ibu, ibu, saya punya uang. Mas, dibawa di aja ke rumah sakit itu. Enggak apa-apa. Ya ibu bawa aja, saya lari-lari turun karena rumah kami di atas ke stasiun Ledeng itu. Naik like, apa? Uh, Angkot menuju rumah sakit Advent. Udah masuk. Jadi, uh, uang saya sendiri itu nggak ada sebenarnya, tapi kita punya uang orang tua, orang tua itu mengindikan kita rumah. Akhirnya uang buat beli rumah itu yang kita pakai buat berubah tadi. Tapi sebenarnya kami nggak punya uang gitu kan. Ya nggak tahu lah, itu uang mah, saya mah yakin, itu mah diatur sama yang Allah lah. yang atur. Itu mah selalu dikasih lah. Jangan dipikirin gitu. Tapi kita mengisi hidup ini, kita di gitu Jadi, Hampir semua narasumber di uh, program acara ini, mm -hmm. kalau teman-teman ikutin itu boy Jackie malah semakin yakin. Karena semuanya itu fokus aja sama bidang, fokus berkarya, bikin sesuatu yang punya uh, manfaat untuk banyak orang. Mm -hmm. Karena yang namanya uang itu nggak bakalan ketuker, nggak bakalan kemana-mana, mm -hmm. maksudnya. Kalau misalnya kita menjadi bermanfaat untuk orang, yang namanya uang itu bakal nyamperin sendiri. Betul. Berarti nggak bu? Iya itu yang dilarang. Tapi kok berat ya? Langsung curhat. Tapi jadi sama sih saya yakin itu, jadi meyakini itu. Tapi ya emang semudah yang kita ucapkan sebenarnya. Tapi gimana caranya kita bisa? Matematik tetap dipakai sih di dalam kehidupannya itu ya, Pak Om. Tapi terlalu matematis juga. Dalam menghitung gitu ya, maksud saya, berpengaruh ke karya kita. Ke berpengaruh ke diri kita, jadi setelah sebagainya, karena itu uh, obatilah kita dengan keyakinan gitu. Apa <laughs> Ya, soalnya itu sih yang jadi penasaran. Jadi selalu menanyakan ini ke narasumber. Karena hmm. kenapa jah kita itu? Karena kadang juga di diri ini, jadi kan di bidang foto-video, ah, benar nggak sih saya di bidang ini? <laughs> Masih ada ragu-ragu kayak gitu sih. Sebenarnya apalagi gitu. di bidang seni lo kan oh, banyak ini. yang bilang haram dan sebagainya uh, ya itu rasanya masih kita pelajari tetapi kemudian saya punya apa apa pemahaman masih kurang sampai hari ini saya punya pemahaman bahwa semua bidang itu bisa mencelakai manusia yeah. dan semua bidang itu insyaallah bisa, bisa menjadi berapa ber, menuju kebahagiaan di akhirat kalau dipahami berada di jalur yang benar gitu, nah, maka mari berada di jalur yang benar. Ya makanya itu, maksudnya jadi aja di bidang seni ini, jadi termasuk orang yang senang banget di bidang seni pertunjukan, mm -hmm. jadi seni di media kayak gini, untuk kadang ruang lingkup di lingkungan rumah aja belum tentu bisa jadi support system kita. Mm -hmm makanya ya perlu ketemu orang-orang yang satu frekuensi yang biar bisa meyakini lagi bahwa yang kita pilih itu oh, emang benar loh <laughs> emang, emang jalan kita loh Pokoknya, ya Jackie, yang juga, kita sih. katakan kebutuhan kita terus kita kejar-kejar kalaupun kita punya kadang-kadang begini kalau sampai suatu ketika sampai gitu ya kita dikasih apa yang kita punya terus tiba-tiba di hati bicara terus lu mau apa <tuh> terus apa yang kamu cari sebenarnya hmm. dan itu juga keluar dari Almarhum oh, dari itu um, promotor saya ah saya mah sudah punya ini sudah punya itu sudah, sudah semua bu mau apa lagi kan saya sekarang itu saya sekarang cuma punya ingin membahagiakan teman-teman supaya itu lebih dicintai dari saya jenak itu gitu ya karena itu ternyata jadi amal, amal ibadah. terus. Soalnya ya, untuk misalnya kita sesuai mengerti ilmu ekonomi pun sebenarnya tingkat tertinggi pencapaian seorang manusia itu aktualisasi diri. Dan banyak juga yang bilang bahwa apapun kamu bidangnya, sampai kapanpun, pekerjaan terakhir kamu adalah mengabdi ke masyarakat. Nah, itu makanya ngapain juga terlalu khawatir kita, maksudnya o, uang gimana, dapetin uang sebanyak-banyaknya gimana, atau ntar juga kita jatuhnya jadinya keabdian masalah, tapi kita kerja mm. Kan nggak dibawa mati. tuh, <tuh>, tuh. Uang nggak dibawa mati, Kernah, makanya untuk hari. yang kita hidup cari uang. Jadi lemah cuma, <tis> ya jadi semakin yakin dengan apa yang Sekarang nggak pegang uang kok pegangnya HP iya sekarang mau udah <laughs> <Ovo>. opo Oppo <laughs> Oppo menek Oppo menek <laughs> Makanya itu sih Jeki juga senang banget nah kita balik lagi ke kerancong mm -hmm. penelitian nah sekarang kalau ibu itu kan sebenarnya di pendidikan dan Jeki lihat doktoralnya ibu itu lebih ke riset oh iya saya di pendidikan lain Ya, di, hmm. uh, di di kuliah pendidikan nilai itu kemudian yang tadi lebih membuka wacana pemikiran bahwa ada yang lebih berharga di dalam hidup ini tadi ya, nilai tadi dan kemudian uh, uh, semua itu yang bernilai adalah manakala kita juga berada pada jalan yang benar, Jadi gitu ya. uh, itu bisa ditanya. Apa tujuan hidupmu? Itu pertanyaan yang nggak dijawab sejenak gampang gitu. Iya, nggak semudah itu nah, untuk menjawab. Ternyata saya butuh selain buku referensi duniawi, saya butuh referensi akhirat gitu untuk menjawabnya. Dan disitulah lalu e, maka saya merasa mau misalnya di televisi ada orang dapat hibah penelitian, yang nilainya sama, misalnya. tapi dia bisa bikin biogas yang kemaslahatannya untuk orang banyak gitu. kalau dulu eh, saya meneliti baru katakanlah dengan core foundation itu awalnya kan cuma meneliti apa sih kesenian itu, gitu punya punya apa sih di situ, gitu. kalau membimbing para mahasiswa di tingkat sarjana juga sama penelitiannya lebih mendeskripsikan kan itu kebanyakan. Kamu hidup itu udah ngasih apa gitu ya? Itu sih ada, tapi yang nyatanya loh, coba lihat tuh orang itu dikasih dana, tapi dia bisa berbuat untuk orang lain jauh lebih besar. Nah, itu akhirnya saya mencari bagaimana sih kalau saya melakukan penelitian itu, maka ada yang bisa disumbangkan kepada kehidupan yang lebih baik bagi orang lain gitu, bagi dan bermanfaat jangka panjang iya, masyarakat. iya. mungkin rasanya nggak akan diterima uh, cepat gitu, tapi butuh waktunya tapi ada impact di kemudian hari. harapannya dan kalau misalnya berbicara dari tadi kita sedikit menyinggung bidang riset yang kita tanyain, seberapa penting sih riset itu dalam sesuatu mm -hmm. uh, kegiatan, atau bidang, atau pekerjaan itu? Mm -mm. Jadi kalau di Reset itu kan kita nyari, mencari uh, kenapa begini, kenapa begitu, bagaimana supaya bisa begitu, gitu ya. Artinya resep, konsep, sudah konsep gitu kan, memaknai sesuatu. Nah, jadi kalau kita mau bagaimana menyelesaikan sebuah masalah, kalau ada backgroundnya dulu, mengapa, ada apa, itu ya hmm. itu sudah dilakukan, mudah-mudahan nggak mencederai, itu kan keibaratnya kalau dokter jangan menoperasi operasi-operasi aja kan, dia perlu ada pertimbangan. Nah ini juga masalah yang dihadapi eh, dalam kehidupan ini apapun gitu? Ya. Dengan riset itu kan harus berhati-hati, dicermati dulu ada apa, kenapa, faktanya iya enggak. Dan kita bakal tahu juga uh, masalah-masalah yang bakal muncul apa, mm -mm, dan kita mau bisa udah punya solusi gitu. duluan. Uh, uh, gitu, dan uh, trial and roll uh, dalam kehidupan itu kalau punya implikasi ke manusia, mestinya gitu kan. Gak boleh sembarangan, makanya itu riset itu sangat penting. Nah, dunia pendidikan itu dunia yang berkaitan dengan humor Di Dimana manusianya itu akan berimplikasi kepada tidak hanya manusia saja, terhadap berbagai hal yang terkait dengan manusianya. Makanya harus, yaitu ayolah jadi orang yang juga selalu berpikir, Berhati-hati itu ya Ya karena Jackie ketemu dengan beberapa perusahaan, Jackie ketemu dengan pengusaha Dan emang Jackie mengambil kesimpulan Di negara tercinta kita ini, kita gak mau sebut apa negaranya <laughs> Negara kita tercinta ini Mungkin banyak yang gak menyadari penting bangetnya itu sebuah riset mm. dalam sebuah Dalam banyak mm. hal ya, hampir dalam semua hal ya mm. Cuman kita itu nggak mau mengeluarkan dana untuk riset, hmm. padahal emang yang jaki tahu dana riset itu tinggi banget, hmm. tapi kemaslahatan yang kita bisa dapat kan banyak benar-benar long term. Hmm. Misalnya hmm. kayak jadi kasih contoh kayak misalnya di Jepang bikin teh, hmm. mereka hmm. sangat menghormati si teh hmm. itu kayak gimana? Ya jaki yakin itu itu risetnya jangka panjang dulu bisa memperlakukan teh seperti itu. Eh, misalnya ke ke kemarin kita sempat ada obrolan bahwa Olimpiade Jepang opening, keroncong, tutupnya ya penutupnya penutupnya keroncong. Jaki bakal jaki bangga ya, tapi jaki bakal jadi orang yang malu karena mungkin di Jepang orang yang bisa mainin keroncong dia lebih fasih secara sejarah karena mereka biasanya melakukan sesuatu hal itu dengan risetnya dulu yang panjang, makanya ya jadi tertarik banget ibu benar-benar punya concern yang di bidang keroncong, mm -hmm. dari itu jadi pernah ketemu kemarin dengan ayadi yang di bidang angklung itu kan concern concern yang sebenarnya yang jadi sepakat sama ayadi bahwa kebudayaan itu bukan hanya dilestarikan, mm -hmm. karena kalau kita hanya melestarikan endingnya di museum. Mm -hmm. Tapi gimana kita bisa mengembangkan kebudayaan itu Karena yang jadi benar-benar setuju dan emang senang di kebudayaan itu Dengan kata ayah di bawah Kalau emang cuma melestarikan Sesepuh-sesepuh ini udah nggak ada gak Bakalan ada yang ngecalang kalau dia mengembangkan dengan riset dengan apa jadi dengan riset itu Ibu tahu Oh gimana harus bikin apa bikin apa itu kan bisa mengembangkan banget dan nggak berakhir seperti kalau masalah ada tari apa gitu di daerah Jawa yang penarinya masih hidup cuma dia generasi terakhir tarian itu sedihnya jangan sampai kayak gitu kan ini begitu kompleksnya begitu dikasih Oh, itu sesuatu yang uh, beraneka, lalu ya kita nggak bisa jawab. Contoh uh, misalnya, sakit covid nggak bisa mencium. Begitu bisa mencium itu sebuah nikmat. Nikmah banget. tuh, uh, misalnya dulu mah bisa mencium bau. Nih bau ketek, nah, gitu, hmm. misalnya mohon maaf bau badan sendiri itu. Tapi ada yang e, ibu saya misalnya tidak e, waktunya sampai sekarang itu belum bisa mencium bau tubuh sendiri. Kalau mencium obat e, apa, balsem kayak gitu minyak ya, punya kayu putih itu bisa. Tapi mencium bau badan sendiri tidak bisa. Artinya kompleks tadi itu. Hmm. Hal yang kita pikir itu Simple. simple, bagnya itu di belakangnya, tuh, warna biasa Allahu aku gitu. Nah, makanya, kalau kita masih bisa selesaikan satu hal, kayaknya masih banyak deh yang kita nggak tahu. <laughs> iya banget, karena kalau misalnya berbicara kata simpel, jadi senang banget, kata-kata kata Steve Jobs itu bahwa... Simple itu kelihatan hal yang biasa, tapi Steve Yop menyatakan kenapa dia bisa jadi sosok seperti ini karena dia bilang sesuatu yang simple itu, kata-katanya itu, simple is perfection mm -hmm. kalau kita bisa mengerjakan sesuatu yang simple dengan dengan kasarnya dengan maksimal, itu tuh bisa jadi sesuatu yang wah mm -hmm. cuman kadang kita suka meremehkan, nah itu mah hal yang simple, mm -hmm. hal yang itu. padahal kan wah itu ribet banget, <laughs> itu ribet banget saya kagum sama teman-teman di FA Institute ya, lalu eh, Pak Situngkir dan kawan-kawan. Cuma mengagumi saja hasil-hasil risetnya, termasuk jadi berkembangnya nanoteknologi. Kalau hmm. dulu sebelum tahu, itu belajar yang namanya kompleksity teori. Jadi justru itu, eh, jadi yang kompleksity itu kompleks, kemudian kita akan melihat ada yang simpel kalau di nano dibalik lagi cari yang paling simpel hmm. tapi dibalik sih. ternyata yang paling simpel itu bisa menjadi sesuatu yang sangat kompleks banget. Jadi dua itu bisa begitu, <laughs> bisa dari bawah bisa ah, bisa juga ditarik dari bawah atau begitu oh, nanoteknologinya pasti tungkir dan kawan-kawan yang bisa mengatakan lagu rasa saya nih itu menggunakan teknologi komputer ya itu bukan milik Malaysia apa argumennya ada itu kecenderungan hmm. eh, karakter dari karakter, karakter dari lagunya kan itu kalau dengan nanoteknologi itu jadi nyata secara computerized itu bisa dibuktikan hmm. ya itu yang simple itu ternyata kompleks gitu dan misal sesuatu yang kompleks pun Just kalau misalnya kita uh, punya uh, ilmunya dan tahu ilmunya uh, <laughs> Kita bisa Mereka bilang gitu. Kan. Uh, uh. <laughs> ya, kan politik ada, ada demo gitu kan. Raham ya pasti tapi kalau merem itu dipikirin lagi ada dosen. sebenarnya sederhana Karena kalau kita baca disertasi-disertasi juga iya ya. dia rumah mumet tapi begitu disimain. Heeh, nah, ya, ada sesuatu yang sederhana sebenarnya. Tapi sederhana itu yang apa uh, Berlaku gitu loh istilahnya. Karena kata sederhana Ilmu, itu ya. bisa dilihat dari banyak aspek dan sebagai sudut pandang. Hmm. Orang yang bisa bilang kata sederhana mungkin emang mendalami sampai dedek-dedeknya lah bahasa <laughs> mah Makanya bisa ngomong ini simpul. Orang di bidang lain maka ini mah susah. Hmm. <laughs> iya.